Ya itu udah semua manusia itu wakumnya khusyumun. Makanya sampean kalau beda pendapat itu sing biasa. Joko pengusaha ingin beda pendapat kekir. Beda pendapat itu sudah fitrah. Nggak mungkin. lah. Kita ada beda pendapat itu mungkin. Di kampung-kampung kalau ada masjid speaker Di mana-mana saya sering ditanya. wadah yang prokus. Kandani nak adhan ujuban terbanter. Mengeramani tongko. Nak niat sholat terus sahadana istekoh. Baru ya. Sing sitok. Sing sitok. Yo rakudu banter sesi tok mau sedemennya dipisau itu mereka sih enggak seneng malam mau misal itu, sih enggak seneng tambahan pun juga, tambahan rame-rame maksudnya bos, sholat ke milandi. dulu tuh perdebatannya gitu, Abu Bakar, nak Wiridan yang masjid wirih banget, selirih-lirihnya. Umar nak Wiridan diantar, tapi ranggosan sistem, Yung zaman itu tapi banter aja, tapi sengra lah intinya sengra Ketika Abu Bakar ditanya, Rasulullah, ya, ya Bapak Keren, kenapa kamu melirihkan suara? Jadi, saya itu malu sama Allah. Dia itu tidak mahal mendengar. Jadi, saya mengeraskan suara itu malu. Kayak pengiran butuh suara keras saya. Umar ditanya, kenapa kamu terlalu keras? Jadi, Umar jawabannya sederhana. Berbetulnya ngantuk. Makanya nggak ada satupun ulama yang mengatakan Umar itu Abdulmutin Abu Bakar. Kok jawabannya kadang sederhana banget. <laughs> Malahnya ismail di sunnah Abu Bakar Abdulmutin Umar. Kok natal jawabannya kok terang padahal jawabannya Abu Bakar. Kok kalian pangeran yang maha pendengar kok dan bander. Rasulullah dalam banyak hal ya gitu. Ketika banyak masalah itu suhabat dungo ngobain banter Nabi dulu kok. Inna kumla tatu Kamu tidak berdoa Sama dat sing Budak Maka kamu gak usah banter-banter Jadi andai kan ada istiqhosa Pakai sound system banter-banter itu ya Perlu dipertanyakan Yang pengirahan uskru ge -ge nguk gere misalnya, misalnya mas, Tapi misalnya mantap itu kamu pakai Terus ada pertanyaan andang lutan saja banter Kenapa kalimat ibadah boleh banter <tutupi> Masalah Ya asal itu masalahnya <SILENCIO> Kemilihan dia ini, ini cerita saja, kalau manusia itu Istiqah jadi tolong pengiran kan Pengiran sudah dengar tapasan sistem apa enggak Kenapa banter-banter <SILENCIO> Tapi kalau tadi dibalik Dan duta saja banter-banter Kenapa kalimat atau ibadah tidak boleh banter-banter Jadi manusia itu memang potensinya itu ya Dalam kebaikan saja